Kitab Fihima Fihi, karya Maulono Jalaluddin Rumi. Menjelaskan tentang, matilah kalian, sebelum kalian mati. Amir Barwanah berkata, sungguh hati dan jiwaku ini sangat ingin melayani Allah siang dan malam, akan tetapi karena kesibukanku dengan urusan-urusan Mongol aku jadi tidak bisa mewujudkan keinginan untuk bersuad dengannya. Maulana Rumi menjawab, sesungguhnya yang kamu lakukan ini juga merupakan bentuk khidmat atau melayani Allah, karena yang kamu lakukan itu menjadi media untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para muslim. Kamu telah mengorbankan jiwa, harta, dan ragamu untuk membuat mereka semua memperoleh ketenangan dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Tentu saja hal ini juga merupakan amal yang baik. Allah telah menganugerahimu kecenderungan kepada amal yang baik ini. Rasul cintamu yang besar pada apa yang kamu lakukan ini merupakan bukti pertolongan Allah. Sebaliknya, jika rasa cintamu yang besar pada pekerjaan ini hilang, maka itu adalah bukti hilangnya pertolongan Allah. Dalam kasus ini, ketika Allah tidak menginginkan pekerjaan baik dan penting ini jatuh ke tangan orang lain, itu berarti bahwa orang lain itu tidak berhak atas pahala dan derajat-derajat yang tinggi. Contohnya adalah bak mandi yang panas, tentu saja panas itu berasal dari bahan-bahan seperti jerami, kayu bakar, rabuk, dan lain sebagainya, yang dibakar di tungku. Dengan cara yang sama, Allah menunjukkan beberapa hal yang dari luarnya tampak sebagai sesuatu yang buruk dan dibenci, namun justru sebenarnya merupakan sebuah pertolongan Allah untuk membuatnya suci. Di bak mandi yang panas ini, orang yang mandi di dalamnya dibakar atau disucikan dengan media-media yang tadi disebutkan, dan kemudian menjadi manfaat bagi orang lain. Pada saat itu beberapa sahabat datang. Maulana Rumi meminta maaf sembari berkata, jika aku tidak datang kepada kalian serta tidak berbincang dan bertanya kepadamu, itu sesungguhnya adalah sebuah penghormatan. Sebab bentuk penghormatan padahal apapun haruslah sesuai dengan waktu terjadinya sesuatu itu. Ketika mendirikan solat misalnya, seseorang tidak seharusnya menghentikan solatnya dan memberikan salam kepada ayah dan saudaranya saat mereka datang. Sikap acuh seseorang kepada orang-orang yang dikasihi dan para kerabatnya saat, ia sedang mendirikan solat justru merupakan inti dari kepedulian dan bentuk keramahan yang sesungguhnya dari orang itu. Sebab ketika ia tidak menghentikan ketaatan dan perjumpaannya dengan Allah ketika solat dan tidak merasa terganggu oleh kedatangan mereka, maka ayah, saudara, dan kerabatnya tidak akan mendapatkan dosa dan terbebas dari siksanya. Inilah bentuk kepedulian sesungguhnya dari orang yang sedang solat, yaitu menghindarkan mereka dari siksa. Seseorang bertanya, "Apakah ada cara lain yang lebih dekat kepada Allah daripada solat?" Maulana Rumi menjawab, "Ada, yaitu solat juga, tetapi bukan solat dalam bentuk luarnya saja." Sholat yang kamu sebut dalam pertanyaanmu tadi adalah bentuk dari sholat itu sendiri, karena ia memiliki pembuka dan penutup. Sementara semua hal yang memiliki pembuka dan penutup dinamakan bentuk, takbiratul ikhram adalah pembuka sholat, dan salam adalah penutupnya. Sama halnya dengan syahadat. Syahadat bukan merupakan sesuatu yang dilafalkan dengan bibir saja, tetapi syahadat juga memiliki permulaan dan akhiran. Segala sesuatu yang diekspresikan dengan kata, suara, dan memiliki awalan serta akhiran adalah bentuk dan kerangka. Sementara jiwa dari syahadat itu tidaklah terbatas dan tidak memiliki titik akhir, tak bermula dan tak berakhir. Masih ada sesuatu yang lain, yaitu solat yang ditunjukkan para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal solat ini kepada kita semua melalui sabdanya. Aku memiliki sebuah waktu bersama Allah yang tidak dapat dideteksi oleh nabi-nabi lain maupun para malaikat yang dekat dengan Allah. Dari sini, bisa kita pahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jiwa atau rohnya solat, Bukan semata bentuk luarnya saja, melainkan kekusyukan yang sempurna. Sebuah kondisi di mana bentuk apapun tidak dapat masuk ke dalamnya, tidak ada tempat bagi mereka di sana bahkan Jibril, yang merupakan wujud suci, sekalipun tak dapat masuk ke dalamnya. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, para sahabat ayahku melihat ayahku Bahaudin, semoga Allah menyucikan jiwa beliau, sedang berada dalam kekusyukan yang sempurna. Kebetulan saat itu telah masuk waktu sholat, sehingga beberapa murid memanggil ayahku, waktu sholat telah tiba. Ayahku tidak menghiraukan suara yang memanggil, sehingga mereka membiarkannya dan menunaikan solat tanpa ayahku. Akan tetapi, ada dua murid yang mengikuti apa yang dilakukan ayahku dan tidak ikut menunaikan solat. Adalah kewajaki, salah satu murid yang melaksanakan solat, ditunjukkan ke dalam mata hatinya sehingga ia bisa melihat dengan jelas bahwa punggung semua orang yang solat berjemaah di belakang imam menghadap Ka'bah atau solat dengan membelakangi Ka'bah. Sementara ayahku dan dua murid yang mengikutinya justru menghadap kabah. Hal itu dikarenakan ayahku telah menghilangkan kekitaan serta keakuannya dan menjadi fana. Wujud mereka bertiga telah mati dan telah meneguk cahaya Tuhan. Matilah kalian sebelum kalian mati, mereka telah menyatu dengan cahaya Allah. Semua orang yang memalingkan wajahnya dari cahaya Allah dan menghadapkan wajahnya ke tembok, maka mereka menghadapkan punggungnya kepada kiblat karena cahaya Allah adalah kiblat yang sebenarnya. Karena cahaya Allah adalah roh dari kiblat, siapa saja yang menghadap Ka'bah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dunia. Jika Ka'bah adalah kiblat dunia maka yang lebih utama adalah ketika kabah menjadi kiblat bagi seseorang. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat dan berkata, Aku memanggilmu, mengapa kamu tak datang? Sahabat itu menjawab, Aku sedang kusyuk solat." Nabi bertanya lagi, Kamu betul, tetapi bukankah aku memanggilmu untuk solat?" Sahabat itu menjawab, Aku pasrah. Maulana Rumi berkata, "Ada baiknya kamu untuk selalu merasa tidak mampu setiap saat dan menganggap dirimu tidak mampu, meski sebenarnya kamu mampu, seperti saat kamu benar-benar tidak mampu." Hal itu karena di atas kemampuanmu ada kemampuan yang lebih besar, yaitu Allah, dan kamu akan selalu takluk oleh Allah dalam kondisi apapun. Dalam hal ini, kamu tidak terbagi menjadi dua terkadang mampu dan terkadang tidak mampu. Kamu melihat ada kemampuan dalam dirimu, tapi selalu menganggap dirimu tidak mampu, tidak memiliki tangan dan kaki, lemah tak berdaya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang lemah ini, saat ia melihat singa-singa, seluruh harimau, semua buaya lemah dan gemetaran di hadapan Allah, segenap langit dan bumi tunduk dan takluk pada hukumnya. Dia adalah raja yang agung. Cahayanya tidak seperti sinar bulan dan matahari, yang mana benda Masih dapat tegak berdiri di bawah sinar bulan dan matahari itu. Akan tetapi, saat cahayanya terpancar tanpa ada selubung, tidak akan ada lagi langit, tidak pula bumi, tidak ada matahari, tidak juga bulan, tidak ada lagi yang tersisa selain sang raja. Hikayat. Seorang raja berkata pada Darwis, ketika nanti kamu telah sampai pada tingkat tajali, dan berada dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah kepadaku. Darwis itu menjawab, ketika aku sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan cahaya matahari keindahannya memancar kepadaku, aku tidak akan lagi mengingat siapa diriku. Lalu bagaimana aku akan mengingatmu? Ketika Allah telah memilih seorang hamba, dan menjadikannya lebur secara sempurna bersama dirinya, maka, setiap orang yang memegang kakinya, dan memohon bantuan kepadanya, Allah yang akan mendengar keinginan mereka. Meski orang agung yang berada di sisi Allah itu tidak ingat siapa yang meminta bantuan kepadanya, dia akan tetap memberikan apa yang mereka inginkan. Konon ada seorang raja yang memiliki hamba yang sangat khusus. Ketika hamba ini sedang berjalan menuju istana kerajaan, orang-orang yang mempunyai keinginan menitipkan sebuah kisah dan beberapa buah buku kepadanya, dengan harapan ia akan membacakannya di hadapan sang raja. Hamba itu kemudian memasukkan kisah dan beberapa buah buku itu ke dalam tasnya. Ketika ia telah tiba di hadapan baginda raja, ia tak mampu menahan cahaya keindahan yang terpancar dari sang pemilik kerajaan, Iyah pun jatuh dan tak sadarkan diri, tepat di depan sang raja. Baginda dengan maksud bergurau, memasukkan tangannya ke dalam saku dan tas hambanya yang khusus itu, Seraya berkata, Apa yang dimiliki oleh hamba yang kagum kepadaku dan melebur ke dalam keindahanku ini. Rojo memungut kisah dan buku yang dititipkan oleh rakyat kepadanya. Setelah selesai membaca semuanya, Sang Raja kemudian memerintahkan untuk mengabulkan semua harapan dan keinginan yang tercatat dalam tulisan itu dengan menulis di atasnya. Lalu Raja mengembalikan ke dalam tas hambanya yang khusus itu. Demikianlah, Sang Rojo mengabulkan segala harapan dan keinginan semua orang, tanpa perlu dituturkan oleh hambanya tersebut, dan tanpa ada satu keinginan pun yang ditolak. Bahkan mereka mendapatkan yang diinginkan berlipat ganda dan jauh lebih banyak dari yang mereka harapkan. Sementara, para hambalainya yang sadar dan mampu menyampaikan kisah rakyat di hadapan Baginda Rojo, jarang dan bahkan sedikit sekali yang dikabulkan, mungkin hanya satu dari seratus harapan dan impian yang mereka sampaikan.